Halo pencinta drama, selamat datang di channel rekam Drakorchi. Drama China adalah drama televisi di China dengan format mini seri, dan diproduksi dengan bahasa China. Drama China, atau yang biasanya disingkat dengan beraci ini, menyajikan alur cerita dengan berbagai kategori, sehingga menarik minat penonton dari berbagai kalangan. Terutama para wanita, di video kali ini, kita akan membahas tentang, drama-drama China yang tayang bulan Juni tahun 2022. Tapi sebelum itu, kami doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat, dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah, mari kita masuk dalam pembahasannya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, agar kita tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel rekam Drakorci Inilah 7 drama China bertema kerajaan, yang tayang di bulan Juni tahun 2022, atau lebih tepatnya tayang di bulan ini. Immortal Samsara 2022 Drama ini berkisah tentang Yang Zi dan Cheng Yi yang menjalin cinta di dua dunia dalam dua kehidupan, dengan identitas berbeda. Yang Zi adalah satu-satu keturunan suku kala Jenking. Sejak zaman dulu, tubuhnya sudah dipakai sebagai peti harta obat-obatan. Dia berhasil berubah menjadi wujud manusia. Dia jatuh cinta dengan Ying Yuan selama 800 tahun ini. Zhang Rui hadir dalam hidupnya dan menjadi teman paling setia. Ia terus mendukungnya dan dan menyemangatinya untuk terus berbuat baik bersama-sama. Pada suatu hari, mereka bertemu dengan pemburu siluman Tang Zui yang juga ternyata adalah reinkarnasi Lin Yuan. Mereka bertiga bekerja sama untuk mengumpulkan empat artefak kuno untuk menghentikan kehancuran dunia. Mr. Bad 2022. Drama ini bercerita tentang kisah antara mister penjahat Xiao Wu Di dan mantan atlet Nan Sing. Suatu saat Nansing duduk di pinggir kolam dan melempar sebuah koin dengan harapan dia mendapatkan tigaan hati dan pacari baik hati serta tulus seperti tokoh idolanya. Aling-aling mendapatkan pacar idola, tapi dia baik tidak malah tokoh bagi itu penjahat hebat dari novel ia tulis bernama Xiao Wu Di. Xiao Wudi adalah seruang pria dan sekaligus penjahat ucerdas dan licik. Xiao Wudi menyuruh untuk membiarkannya tinggal di sisinya dan mulai memeras Nansing. Setelah mereka tinggal berdekatan layaknya seperti kucing dan anjing. Harapan Nansing mendapatkan pria itu lulus pun kandas tapi akhirnya Xiao Wudi mulai lulu karena hangatnya sikap Xiao Wu menjaganya. The Ingenius One 2022 dalam proses melintasi sungai dan danau, Yun Xiang bertemu banyak teman, secara bertahap menyadari satu persahabatan yang hangat, seorang elf aneh, Suyanan. Dia wanita cerdas membuat Yun Xiang semakin samar-samar mesra. Yun Xiang yang lincah dan teman-temannya menghabiskan banyak kebahagiaan dan permusuhan bersama. Suatu hari, Yun Xiang menemukan rahasia dan teknik ekstra yang mengerikan, dan situasinya mulai berubah menjadi lebih parah. Dia memiliki keterampilan penipuan, pengkhianatan, dan pemisahan gaya hidup dan kematian, dan menyadari bahwa Yun Tai, yang pernah mengambil berkah kehidupan, telah lama jatuh. Yun Xiang memutuskan untuk berdiri dan melindungi keadilan di hatinya. Met Me In Your Sound 2022 drama China terbaru ini menceritakan kehidupan orang di benua Dongsheng yang menyukai musik. Tuan muda Yunmu sangat menyukai musik, namun ada rahasia besar di balik Yunmu. Ketika Yunmu ingin mencari seorang musisi, dia melakukan perjalanan ke daerah Yunyao Di sela perjalanan, Yunmu mendengar alunan musik dari Suruofei. Dia menganggap alunan musik yang dimainkan Suruovee memiliki arti luar biasa dan menganggap bakat gadis itu luar biasa. Yunmu mencoba memikat Suruovee untuk menjadi musisi pribadinya. Tanpa disadari, takdir mereka telah lama terikat karena sebuah cahaya magis. Love is an Accident 2022 drama China bulan Juni ini. Menceritakan sebuah romansa antara seorang gadis yang secara tidak sengaja menemukan paviliun gunung atas diamu hanya untuk berpose sebagai calon istri tuan muda. Keduanya bertemu dan menjalin persahabatan, pada akhirnya mereka malah jatuh cinta. A Dream of Splendor 2022. Drama ini dibintangi oleh Crystal Liu, Chen Xiao, Ada Liu dan Jelly Lin. Adrian O.Splendor oh, mengisahkan tentang seorang pemilik toko teh di Hangzhou bernama Zhao Pan er. Demi menyelamatkan saudaranya, Song Ying Zhao Pan harus pergi ke Beijing. Ying mengalami penganiayaan dalam pernikahannya. Dapatkah Zhao Pan menyelamatkan Ying Saksikan kisah selengkapnya di situs resmi drama China terlengkap. Love Winter Star Falls 2022 Kisah serial ini menceritakan tentang dua putri kakak adik di alam fana. Kakak perempuan adalah sosok yang lembut dan baik hati, dan bertunangan dengan suku immortal sebagai permaisuri surgawi. Adik perempuan merupakan sosok yang kejam dan tidak berperasaan. Ia bertunangan dengan suku iblis sebagai permaisuri iblis. Itulah tujuh drama China yang tayang di bulan Juni tahun 2022. Dari action sampai romantis, drama China selalu menjadi salah satu drama favorit di kalangan para pencintanya. Oleh karena itu, agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel rekam Drakor alangkah baiknya, kita tekan like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih atas hubungannya. Bye-bye.